Gofemin College Library ya 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 aku gary o indong yimlanda ori ang Daudhia yang kalye tsuna sukju ko baim kalye tsuna rama rangkong abang nge kabar bende daudhia pangin, ngayon pangin yan Izin yang ada aldi? Kalau yang pelit juga suka juga kalau itu akhirnya mandi dong jadwalnya. Tidak kayak dan subscribe ya nangin apakah gimana ba, ya. ya. ba live video nggak ya gal, gal live lebih banyak yang yang boh jadi kok jauh-jauh yang tahu hal every time uh, often, uh, <noise> gandi fakwa na napriya gandi fakwa napri na esu miso kenaro mi jo mana gandi fakwa miso katukcim di ba da mana mana, ken, untuk laniya, <hesitation> gandi 本当 dolu. kerja yaitu cerita. Sebenarnya kami pinjil папahari sebenarnya. Ini turun dan mula. Lebih terasaonder. Sekali 0 Middle'm Sejurus ni kan meng yarn Singapore ni pun biarkan. Dikiran saya pun tahu. आमा छिल्ला नि जम त tak chok ata mon gen ni na smang jemang video khana smang dong khamai smang video khana tamat again la odi ang so so jo na re ram ram khola khabar khaba nam jok mistang at chisi ba chisi scan nimon no gimnat next video han chan buni again ang ajeng what that smis what gen aru dong a pg rong phobak ne salam chi regular abona tamat jingnam ei ngong da usumai Nah ingat o examen nanti semua inang hari ni mana abis jorong korak bacaknya salah nanti Nanti abis examen nanti tak menonton semuanya matna udah salah nanti video kamu nak menonton tengok kan Ini ada penerangan like semua nanti kemudian like, share dan mendingan subscribe Terima kasih kerana menonton video ini sekarang sekali komentar lah Bye bye